Oke guys, ketemu lagi di channel Aji Kreatif. Kali ini akan bermain dengan barongan macan kuning dan reyok ponorogo wow. yang akan dimainkan oleh adik Kek. Kiki. Oke, adik Kiki. Siap. Siap. Ardi singo borong, kutu borong Satu, papa caca di terima Ah, ah, ah. Oh oh ah, oh, ah. oh oh Na na na na mo